Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hal para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, Selamat siang kembali di Fatih TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bersahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita lihat para ada momen spesial Cidukan di momen semalam saat tiba di lapangan sepak bola Papa Bilar, persahabat, ya, langsung keluar dan lari. Hingga persahabatnya yang membukakan pintu mobil Lamborghini-nya. Ternyata yang turun itu ada Bang Adiska. Aduh, ini cute banget, ya. Momen lucu dan bikin ngakak dengan aksi gesrek kelakuan Papa Bilar dan Bang Adiska. Emang lucu banget, nih. Kedua orang yang tentunya selalu bikin kita happy banget, Masya Allah. Mudah-mudahan Papa B dan Bang Adi Sky selalu diberikan kesehatan dan semoga pertemanan mereka pun terjalin dengan baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun pilar.edit Tentunya ada kalimat caption juga yang dituliskan Jadi temannya Bang B enak ya, numpang mobil pergi bareng ke lapangan, disetirin, dibukain pintu pula Aduh, Masya Allah banget, ini bikin ngakak sekali ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini Kita lihat persahabat ya Dari akun Instagram Raif 29071 mengatakan Bang Langit jadi bos nih katanya itu Masya Allah banget ya disetirin Langsung dibukain pintu lagi saat datang di lokasi Ini kejutan spesial banget ya untuk warga Konoha Karena kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Kita simak nih unggahan terbaru Bunda si kejuaraan Masya Allah akhirnya diposting juga di feed ya Potret saat Bunda Lesti Kejora, ini foto shoot di El Daily. ini masya Allah banget penampilan pun tentunya selalu bikin kita bahagia dan selalu bikin kita kagum pastinya. Dan kita lihat di slide kedua, ekspresi Bunda Lesti ini masya Allah banget ya. Dan tentunya salvok juga kalimat caption yang dituliskan. Pose sakit perut kata Bunda Lesti ini cocok dengan slide yang kedua nih, persahabat ya. Pose dari Bunda Lesti yang memegang perut. Dan dituliskan di kalimat caption, pose sakit perut, kata Bunda Lesti Ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa juga nih, bersahabat ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Fernanisi mengatakan, kirain pose nyender dinding, katanya tuh, ini cute banget Dan kita lihat juga bersahabat ya di komentar selanjutnya Dari akun Neng Wulan 32 mengatakan, mungkin mules sambil emot ketawa tuh, bersahabat ya Memang luar biasa, idolat kesayangan kita selalu bikin kita happy Berikutnya kita simak juga di unggahan Aa Beni 3 jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto momen saat lamaran bersama sang kekasih Persahabat ya, Masya Allah AAB memang terlihat sangat gagah sekali persahabat ya Dan kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan Momen, kata AAB Beni mulia Hingga banjir komentar di unggahan ini Di antaranya dari Ukan Ekan Skor Yulika mengatakan Kongres Abeni Mulyana Sofian semoga lancar sampai hari haya amin Dan kita lihat juga bersahabatnya di komentar selanjutnya dari AA Reddy nih Bersahabatnya Reddy Mulyana Sofian mengatakan di kalimat komentar kelas Katanya itu, wow ini keren banget ya Doakan yang terbaik untuk Abeni mudah-mudahan lancar terus sampai hari ha nanti, amin dan berikutnya juga, Prasabat ya, Bang Imin akan menginfokan mengenai polling sementara online di The Most Carming Male Celebrities 2022 siang hari ini. Kita simak Prasabat ya, untuk perolehan voting di siang hari ini. Bapak Bilar masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 8.020 votes. Di nomor pertama masih Rangga Azob dengan voting 8.485 votes. Terus tentunya naik untuk menyalip persahabat ya Tetap semangat untuk warga Konoha Mudah-mudahan idola kesayangan kita Bisa mendapatkan predikat sebagai The Most Carming Male 2022 Dan selanjutnya persahabat ada kabar penting banget ya untuk warga Konoha Kali ini kabarnya dari Rajasi Perhatikan persahabat ya di info langsung oleh Rajasi Now open Rajasi Bandung Wow persahabat ya sekarang buka Rajasi Bandung nih Tanggal 17 September 2022 hari Sabtu besok Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Good news buat kamu yang ada di Bandung dan sekitarnya Rajasi akhirnya hadir di Bandung Yuk ajak seluruh teman dan keluarga kamu untuk nikmatin semua menu Rajasi di Rajasi Kiara Arta Park Bandung Dan dapatkan promo spesial by si Kombo Get Say Ayam jadi tunggu apalagi warga Bandung Yuk otw Kerajasi, Kiara Arta Park Bandung Tuh jangan sampai lupa ya Untuk warga Bandung yang mau mampir ke Rajasi langsung aja Tentunya kalian mampir ke Restor Rajasi bersahabatnya Karena sudah ada di Bandung Doakannya terbaik juga untuk usahanya Papa Bilar Mudah-mudah lancar dan sukses selalu, amin Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya